aku coba coba nyobain mobilnya ya, ya aku. aku di sebelah sana ya tuh enak nih enak nih kita kita lompat lompat di sini enak nih oh, beli mobil up. beli oh, mobil okay, kita bawa pulang kampung ya. Bukan Ini bukan jaring-jaring oh, Bisa apa? dibantu? Ini tempat apa ya? Ini, Ini kafe mbak ya? Oh, bukan. Oh, bukan Ini dealer mobil mas hmm, Oh, ya tempat jualan mobil? Iya Ada jualan motor ga? Ada aja cuma mobil, ga ada motor Tapi tadi pas lewat kejualan mobil Mungkin ga ada jualan mobil S, S di ya. samping, ga ada di disini Ini namanya mobil mobil Oh, brium, Brio. Eh, Brio. Brio. Hmm, bagus ya. Ini gak ada plat nomornya ya? Kok gak ada ini? Lalu. Ah, oh. Sudah bersih baru dicuci. Baru nah, apa Bro, bagus gitu. nih. spion bisa dilipetkan Bisa. Gimana cara gimana, dia? Mbak? Langsung aja. Kayak ah, gini. Aja. Ya. Eh, boleh duduk. Kan? Duduk. Duduk di belakang aja. Ya. Eh, dia sombong amat. Ini beda ya sama itu? Beda. Ini beda sih. Hmm. Kalau ini kok ada plat nomornya? kok ini ada nomornya? ya clue sih, tinggal mau diambil oh. oh betul? kalau nggak kita ambil yang ini aja Ah. Enggak tahu ada duit? ada ah. santai aja bruh mbak ini kok banyak? banyak boleh dong? ya kalau kontak nggak bisa jalan, oh. oh, ya enggak jadi oh iya ya. mbaknya udah minta? penting nggak main anjing? penting dong. Ba, ya. ini bisa hidup nggak mobilnya? bisa. bisa. bisa. Okay. caranya gimana? ya dihidupin dulu. ayo coba, cobain dong. kita pengen lihat. lihat. Iya. Uh -huh. coba dong, Mbak kamu nggak bisa jauh-jauh, ba. aku nggak bisa jauh dari kamu. Memang tidak semudah yang dibayangkan. tombolnya ya Ini gini, gini tiga pencet Tapi aja. Tapi kuat ya oh, ini ya. ya Itu pencetnya apa tadi? Coba naikin, naikin. Mau ada tombolnya, Bu? Ada. Mana tombolnya? Di sini. Sebelah kiri, tengah. Ini kuncinya. Oh, kuncinya kayak gini bentuknya. Kayak permen ya? <lis> <lis> ini kuat ya mbak ya? Oh, Mas ya, eh. Eh, Gitu, ya. kok mau digituin? ada ini, Mbak, ada debu Ada debu Buh. ya? biarin aja nanti ya, ya Ini kacanya aku udah tadi pengen buka kaca gimana? Atau buka ini dari sini nanti oh. Terus gimana bukanya? bukanya oh. Coba dong dibuka enak Ya Mas, harus mikir dulu, nggak bisa dibuka Dibu Caya nggak masuk oh. bagus mobilnya wos bagus ini cantik nih. ini gak bisa ya gak bisa hidup wow keren ya bisa main peta umpet sini ya oke gak gitu, ya ini apa yang dibuatnya ini, ini buat tempat, ini. tempat minum hmm. yang mana, namanya mana? namanya pundi beli pundi oh. belakang tapi ada. Kapan, minum barang? Kapan kita minum bareng? <tuk> Tapi asli ya ini, Mbak ya, enggak palsu ya? Aslilah. Enggak Kok enggak jalan gak barusan ya? Enggak kaleng-kaleng ya mobilnya. Kok enggak bisa jalan ya? Apa kita dorong aja ya? Ini hmm, bisa jalan. Dulu. Coba bantuin, Mbak, dorong yuk. Buka main. Musi minta ampun, saya gua ampun. Barat, dulu nanti akan saya yang kena, marah. Oh ya? Iya. iya Ini tetak bersihin kok. Jadi enak duduk di sini. Foto-foto ya. di sini. Kayak suka mobil ini. Wih. Masih berdiri sendiri.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 enak ndok Yuk, suduk, suduk, suduk, suduk, suduk, yuk Ini coba-coba ya? mobil aja. Ya, jangan di gitu, Mas. Itu rusak. apa ya, coba, mas. Ini kita coba. Yuk. Ini bagus, nih. Oh, oh, ya, bener -bener. jalan kita dorong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 Kita mau beli mobil. Itu uh, pengacaranya ah. ini. Kami mau pengamen selama. Ya, coba, coba aja dihitung dulu, Mbak. Enggak sini enggak Banyak banget. Berapa Banyak tahun ini ya kita ngamen ya? Aku ngamen. ini 10 tahun Bias, ya. ini, hitung aja Biasanya. sendiri. Beli, mobil yang apa ini? Yang, yang itu merah. tadi yang merah itu. Yang merah. Heeh. Oh. Oh. Birobek aja, Mbak. Coba, coba. Tunggu. Itu aja dulu. Bentar. Biar. Biar Kaget saya ya. Hmm, Mbak Uli, kan coba Heeh. Bol. Asli. Aslinya. Aslinya bawa Bos. Ya ini, diterusan. Mana? Bisa berarti pas-pasan juga ya.